Ini yang subhan, ya. terakhir sungguhan ya, pertama. Puisi ini tidak mungkin diterjemahkan ke bahasa apapun Jadi berbahagialah bahasa Indonesia Celana Ibu Maria sangat sedih menyaksikan anaknya mati di kayu salib tanpa celana dan hanya berbalutkan-sopekan juga yang berlumuran darah Ketika tiga hari kemudian Yesus bangkit dari mati Pagi-pagi sekali Maria datang ke kubur anaknya itu Membawa celana yang dicahitnya sendiri Paskah? Tanya Maria Pas sekali, Bu Jawab Yesus dia Mengenakan celana ibu ibunya Yesus naik ke surga Bisa saya sumbangkan malam ini Tetapi karena ini Jogja Saya harus membacakan puisi yang judulnya Asu ya. Karena saya tidak mampu membaca puisi ini dengan baik Maka saya minta tolong teman saya Nulung untuk membacakan puisi kebangsaan saya judulnya Asu Silahkan dulu. Tapi mungkin ini lampunya perlu dinyalakan karena Do pasti tidak hafal. <tuk tangan> <tuk tangan> eh, terima kasih ya. Ini puisi saya. Ini puisi saya tapi dibacakan oleh Nunung karena dia lebih menghayati soal asuh. <tuk tangan> <tuk tangan> ya. Masuk di jalan kecil menuju kuburan ayah di atas bukit. Saya dipasang dengan anjing besar yang melaju dari arah yang saya tuju. Matanya merah, tatapannya yang pedas membuat saya mundur beberapa jengkal. Sebulan terakhir ini, sudah banyak orang menjadi korban dikit anjing gila Mereka diserang demam berkepanjangan Bahkan ada yang sampai kesurupan Di saat yang membahayakan itu, saya teringat ayah dulu Saya sering menemani ayah menulis Sesekali ayah terlihat kesal memukul-mukul sengeteknya dan mengumpat asu. Kali lain, saat menemukan puisi bagus kurang ayah tersenyum seorang diri dan berseru asu. <tik> saat temannya di jalan, ayah dan temannya dengan tangkas bertukar asu. Pernah saya bertanya. Asu itu apa ya? Asu itu anjing yang baik hati. Jawab ayah. Kemudian saya diganti ditanya. Coba menurut kamu asu itu apa? Asu itu anjing yang suka minum susu. jawab saya. Sementara saya melangkah mundur anjing itu maju terus dengan nyala. dan demi ayah saya ucapkan selam selamat sore asu iya kaget saya ulangi salam saya selamat sore su anjing itu pun minggir menyerahkan saya berlanjut dari belakang sana terdengar teriakan tolong tolong anjing anjing satu lagi judulnya <tut> <tut> Bujineo kan? Judulnya penyakit kecil. PENYAIR kecil itu sangat sibuk merangkai kata-kata. Dengan berbagai cara dan ia menyusun yang menjadi sebuah rumah yang akan dipersembahkan kepada ibunya Kita belum punya rumah kan, ibu? Nah, ibu tidur saja di dalam rumah buatanku Aku akan berjaga terus semalaman dan semuanya akan aman-aman saja Ketika kau bangun di subuh yang hening itu kau tertawa melihat penyakit jenggot tertidur kedinginan di teras rumahnya ditembui donat dan buku pengawal-pengawalnya yang setia. Ah, terima kasih.